Uh, Mutiara, saya persilakan mungkin kamu juga bisa melanjutkan gitu dari situ uh, <tuh> Ya, saya mungkin memilih, tadi yeah. kita memilih satu foto ya untuk di ini, -ini. Ya, bisa langsung mulai, silahkan okay, Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang kita berbicaraan Terima kasih juga, juga untuk bisa kasih saya untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut saya juga yang penting untuk disampaikan uh, Kemarin, uh, pameran Infinite Inclusion itu termasuk uh, pameran yang uh, apa ya, cukup challenging buat saya karena sini semua perempuan dan sama-sama memiliki -sama karakter abstract um, ya. maksudnya uh, saya pribadi uh, untuk menyampaikan sedikit cerita ke audiens juga su uh, sedikit sulit gitu karena <tuh> buat saya kesulitan e, Untuk, maksudnya kalau emang abstrak itu apa ya? Selalu dipertanyakan tentang karakternya tuh gimana sih? Apa apa sih yang menjadi identitas e, Karya ini sebagaimana kamu kayak gitu? Nah ini akhirnya dalam satu ruang ini sebenarnya kayak e, cukup memberi saya apa ya challenge untuk gimana sisi putih arah ini kayak gitu akhirnya, mau, uh, akhirnya saya mencoba menggali itu dan uh, dalam kurun waktu yang lama juga saya juga cukup menggali tentang jagat ayah sendiri lalu uh, di kesempatan ini di The aku mencoba buat untuk uh, apa ya? enggak ngasih sisi, hanya sisi perempuannya aja tapi sebagaimana manusia itu uh, hidup gitu maksudnya ada beberapa seperti paket-paket yang masih dipegang kayak gitu. Nah salah satunya akhirnya yang uh, filosofi Jagat itu yang bisa saya kaitkan ke dalam karya-karya saya kayak gitu. Nah salah satu karya yang saya tampilkan di sini kan judulnya The Wave. Ini juga sebelumnya uh, saya pernah tampilkan. Di situ lebih menceritakan tentang keberpihakan saya terhadap saya memberi satu penghormatan terhadap memori. Saya mencoba memvisualisasikan laut di sini karena saya secara subjek punya kedekatan sendiri dengan laut, gitu. Di uh, memori dari keluarga saya di sana, saya punya akhirnya anak -anak didekatkan dengan perang laut sendiri dan juga uh, laut sendiri juga memiliki satu hal yang membuat saya jauh dengan. Beberapa sosok-sosok keluarga, gitu Nah itu cukup penting untuk saya, untuk saya, apa ya, berbeda Kayak gitu lebih tepatnya Dan Lagi-lagi untuk menginterpretasikan, untuk audiens sebenarnya Sesederhana apa yang pertama kali kalian lihat, gitu Seperti misalnya Ada yang kemarin yang bilang ya, kayak, oh ya kayak gitu Aku sebenarnya secara pribadi Enggak nggak enggak terlalu me, apa namanya nggak terlalu memaksakan Aljuz untuk menginterpretasikan itu aku hanya sebentar memberikan satu kata kunci ber, uh, melalui judul selebihnya aku juga menyerahkan itu tapi kalau memang audiens ingin ngerti lebih jauh saya bisa memberi salah satu alasannya kayak itu kenapa saya lagi seperti itu sih. Nah, untuk mengkaitkannya dengan jengkar alin sendiri sebenarnya hmm, ini sudah jadi salah satu bentuk yang sederhana dari dari dari uh, dasar itu dasar itu sendiri lah ya. dia. Sedang titik berangkatnya ke masjid itu Waktu covid waktu itu saya me, uh, Teman-teman yang bukan orang Jawa bisa diberi kosmologi juga alih Oke okay. oke okay. Janggat alam sendiri itu artinya tentang uh, janggat kecil yang ada di dalam diri kita Kalau saya ilmunya kita bisa sebut nih kosmos itu salah satu teori uh, kosmologi juga Dimana sesuatu yang luas kesannya tuh gambarnya seperti hal yang besar gitu. Tapi bagi saya hal yang kecil juga luas hal yang kecil juga memberi suatu pandangan yang luas dan memberikan dampak untuk saya gitu ya kurang lebih seperti itu dan akhirnya eh, apa ya kayak pengamatan terhadap lingkungan dan lain sebagainya memberi saya beberapa ide untuk mengkaji lebih dan ngasih impact secara mengetahui teknologi juga gitu tidak semata-mata saya Uh, semisal, semisal saya merasa sedih atau apa Saya tidak gitu, semata-mata hanya mevisualisasikan tubuh yang sakit atau apa Tapi saya bisa mendevelop itu untuk uh, apa yang Mendevelop visual itu ke hal yang lebih bisa dikasih lebih gitu Mungkin salah satunya ini kayak gitu Salah satunya tentang laut itu sendiri terhadap saya secara uh, personal gitu Kurang lebih seperti itu dan Hmm. Kalau jargon alit sendiri, <coughs> saya waktu itu menemukannya juga di era COVID. Waktu saya memiliki, ya kita semua juga mengalami keterbatasan untuk mengeksplor sesuatu dan misal dari bertemu uh, orang dan juga kayak komunikasi dan lain sebagainya kita juga terbatas. Di sana saya lumayan. Apa ya, mencari gitu uh, Seharusnya seperti apa untuk bertahan gitu. nah, Akhirnya saya mencoba untuk kembali ke akar gitu Mencoba untuk kembali ke akar Dan apa sih sebenarnya yang uh, Manusia butuhkan dalam Dalam, dalam menjalani hari-hari gitu Akhirnya saya dapat satu poin Yaitu memang menjaga tentang kesadaran gitu Menjaga kesadaran di setiap uh, step gitu. Nah, akhirnya saya kembangkan di sana, saya banyak menggali beberapa referensi lalu sampai dapat poin hari ini yang menurut saya bisa pas untuk menjadi dasar uh, saya untuk bisa menjelaskan karya-karya saya secara spesifik, gitu. Tapi seperti itu, Terima kasih banyak Putiara atas uh, penjelasannya saya kira cukup elaboratif ya. Jadi kita berangkat dari satu karya tadi lewat Maskus kita lihat sedikit itu pamerannya secara luas. Lalu Putiara lewat satu karya ini uh, saya kira menunjukkan beberapa kata kunci yang menarik juga bahwa ini uh, judulnya The Way gitu. Tapi uh, dalam interaksi semiman dengan penonton itu memang muncul um, proses yang mungkin istilahnya intersubjektif, yaitu ya subjektivitas si senimannya, tapi juga subjektivitas si penontonnya gitu. Dan disitulah ruang pertemuan dan percakapan yang cukup menarik juga gitu dalam proses um, produksi dan distribusi seni. Ya, Sen seni abstrak barangkali memungkinkan itu, jangan-jangan ya. gitu. itu bisa kita diskusikan nanti. Kemudian yang kedua tadi. Bagaimana bahwa seni abstrak ini lahir dari pengamatan lingkungan gitu yang sebetulnya mungkin kalau dalam apa ya pengertian sejarah seni yang konvensional biasanya yang mengamati lingkungan kemudian mereplikasinya itu kan yang naturalis gitu tapi di sini dia hadir dalam bentuk yang um, abstrak gitu dan dia kan jadi akhirnya membuat kita berpikir ulang juga soal kategorisasi kategorisasi dalam sejarah seni gitu ya saya kira itu hal yang nanti bisa kita uh, dengan lebih jauh lagi dan yang terakhir yang tidak kalah penting tadi baru tersebut sedikit sekali nih soal salah satu tantangannya adalah semuanya senimannya perempuan kenapa itu tantangan? Tapi saya ingin dengar lebih jauh juga apa sih uh, dampak soal gender ini dalam praktik seni abstrak? Um, terima kasih uh, Mutiara untuk pantikannya lewat karya dan bayi ini. Um, sekarang kita menuju ke Verdi Teras Ini saya ingat sekali um, di, di catatan kuratorialnya yang uh, Mas Jonas Riafokon yang foto-foto ini kurator juga ya sebenarnya Tapi karena dia sutradara Dia suka nyuruh kita nih aktor-aktor <gifat> Dia makan-makan aja tapi sutradaranya ada di belakang sana uh, Saya ingat sekali di catatan kuratorialnya uh, Karena mungkin sutradara ya, ya, ya. jadi dramatis Diawali ya. dengan Suatu hari Fendi Teras menumpahkan cat di apartemennya yang kecil di New York gitu. Dari situlah kemudian Cipta karya lebong gitu kan nah, itu kan kecil juga ya Suatu pengalaman sehari-hari yang sangat kecil gitu Tapi kemudian bisa jadi sebuah pameran Dihubungkan dengan um, sebuah karya kanan gitu Dalam um, sejarah um, mungkin asal Perancis atau Barat gitu ya Mari kita dengarkan um, dari Ferdi Kawan satu karya juga nanti saya pasangin tapi nanti silakan. Uh, terima kasih semuanya uh, sudah hadir. Uh, Mas Jonet terima kasih sudah mengajak saya uh, acara ini. Iva yang sudah memberikan kesempatan. Tiara, Mas Gus, dan kita. Oke okay, uh, cerita tentang legong sini berawal dari pertemuan saya dan Mas Jonet di New York. Jadi saya awal tahun 2022 itu saya nekat saja pergi ke New York karena saya merasa tumpul dalam berkarya dan kebetulan bisa masih ada sisa bulan jadi saya pikir ini bukan residensi saya habiskan saja bisa itu untuk mencari inspirasi di sana tapi ternyata pada kenyataannya hidup di sana itu cukup tough karena kita kulit berwarna itu agak dipandang berbeda dan saya mencari-cari teman, apakah ada teman yang orang seni juga yang tinggal di New York dan akhirnya bertemu dengan beliau Dan dari situ kita mulai berbicara dan banyak obrolan-obrolan menarik Salah satunya adalah Saya ditantang, untuk Pernah nggak menciptakan karya abstrak dari masker teater begitu? Karena menurut saya ya, abstrak itu ya Leburan emosi, leburan energi yang saya rasakan saat itu tapi ya ini ada, ada guideline-nya si naskah teater itu jadi dengan sedikit banyak pembelajaran saya kamat dengan ide-ide yang juga saya alami selama di New York gitu karena setelah dibaca, ternyata Leboms itu kan ceritanya tentang dua pelayan yang ingin menjadi seorang, sosok seorang majikan gitu. jadi ini ada kemiripannya nih dengan saya oh saya seorang Indonesia yang ingin menjadi seorang New Yorker, gitu, seniman sukses di negara orang gitu. bisa nggak ya? kok mirip-mirip ya? jadi saya pikir, oh ini ada korelasinya gitu. dari situ di challenge, beberapa karya sudah dibuat di New York beberapa dilanjutkan, setelah pulang di Jakarta dan finalnya di Jakarta terima kasih nanti mungkin bisa diceritain sedikit Uh, bisa sedikit lagi bahas hubungan antara ruang tinggalmu, apartemen itu itu dengan bagaimana kemudian kamu membuat uh, berhubungan dengan ukuran karyamu dan apa ruang gerakuk sendiri mungkin bisa sedikit aja gitu juga gitu. uh, Jika biasanya dulu uh, dari dulu kan saya selalu uh, membuat abstrak di medium kanvas yang besar gitu di dimana ruangnya juga kita mem memiliki keleluasaan gitu untuk teman apapun itu tekniknya gitu tapi ketika masuk di ranah New York itu dimana satu apartemen dua kali tiga meter aja satu bulan harganya udah 30 juta rupiah gitu. <gutian> ya jadi ini harus gimana gitu bikin karya segede itu jadi saya mulai berusaha merespon ruang itu dengan oke okay, saya coba untuk mengecilkan karya dengan petit abstract gitu. bisa nggak ya gitu jadi ya melukisnya harus duduk temboknya juga nggak boleh sembarang tuang-tuang cat, kalau nggak nanti landlord marah gitu dan itu akhirnya kejadian, saya coba beli kanvas ukuran 2 meter aduh ini nggak muat gitu saya sobek jadi kecil-kecil ini sudah berhati-hati ditutupin nih lantai paketnya tapi ternyata terjadilah kecelakaan itu gitu di satu kali tumpah dan lantai parket yang katanya mahal itu gimana gantinya gitu uang sewanya aja segitu apalagi lantai kayu gitu jadi ya jadi saya kembali Aduh, ini berarti jadi melukis realis lagi melukis motif kayu gitu untuk menutupi si lantai kayu itu ganti kita tidak ganti gitu. nah, dari disitu saya juga banyak mencoba untuk anak Oke, okay, saya nggak punya pilihan lain untuk mengecilkan karya itu dan memisahkan potongan-potongan fragment abstrak itu menjadi satu Itu tapi mengulitisnya tidak bisa di-genreikan terus mengingat memori ini sebenarnya apa jadi putus putus gitu. Nah dari situ saya berpikir loko ini ada konsep baru seperti ruang gitu, permainan ruang, gitu. ruang memori saya harus mengingat apa okay, yang saya lukis tadi ya gitu. Terus ruang si pembuatan karya itu maksudnya dia bisa bebas menorehkan cat itu karena ada resiko kecelakaan. Ya, ya. ya, terima kasih, uh, Ferdi atas pantikannya gitu ya lewat ini karyanya Ferdi bisa dilihat di Instagram juga Ferdi Taras. Tadi karyanya Mutiara kalau mau dilihat bisa di Mutiara saya jadi promosi sosial media orang <SILENCIO> Dan nyatakan Youtubenya ke sindagang so, tadi <SILENCIO> Silahkan subscribe, like, <SILENCIO> Sampai, like. <SILENCIO> dan komen um, Tadi kata kuncinya dari Ferdy saya kira diawali dengan perpindahan ya Perpindahan tubuh itu dan perpindahan pengalaman tubuh juga gitu sebagai tiba-tiba di New York jadi orang kulit berwarna kan yang mungkin koreksinya sebagai manusia tuh beda gitu sama kamu ketika ada di Indonesia um, ada perpindahan itu kemudian juga perpindahan ruang dalam pengertian privilege atas pemilikan ruang tinggal ya ketika hidup di New York tinggal di ruang yang sangat kecil dua kali tiga artinya silakan kalau ingin mencoba masuk kamar mandi IPA gitu ya terus bayangkanlah anda membuat karya abstrak Artinya, meskipun karyanya abstrak gitu, leburan emosi, tadi istilahnya Ferdi, Tapi dia juga lagi-lagi dibatasi dan bernegosiasi dengan uang yang sangat Ya sangat sehari-hari gitu, mungkin bisa dibilang sebagai sesuatu yang realis gitu kan ya Sebagai sebuah pengalaman generasi. Terima kasih banyak dari tiga pantikan para narasumber ini Saya kira ada beberapa tegangan-tegangan yang bisa kita bahas bersama Antara abstraksi dan um, apa sih yang dimaksud dengan realis atau yang keseharian itu Apakah dua-duanya berbeda, bercampur, dinegosiasikan, atau bagaimana um, Saya mungkin supaya agak disana, kita tepuk tangan dulu untuk tiga orang ini yang sudah. Sedang...